lagi ya, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk. Mandi, jadinya seger banget ya warnanya bagus ya kakinya ada bulu bulunya, uh keren banget. si Chu, ini namanya juga Jo ya, si merpati raksasa dua setengah bulan ini udah mandi, udah seger sekarang, yuk kita jemur nah meter ya, gemeter ya, dia ke Nah, nah ini juga udah mandi nih seger seger gimana jo? seger jo? mandi jo? nah sekarang dijemur biar bunyi nyibrat berat jemur biar ano? biar kering dan sehat mantap ya jo ya nah ini sengaja dipisah gini biar Nggak bertarung mereka ha, Hari ini Kita mau latihan sama si Joe Wah, Joe itu yang tadi merpati gede-gede dua itu Jadi itu Joe 1 dan Joe 2 Nah, apa namanya tadi udah kita mandiin ya Jadi kita mandiin dulu biar seger Nah, nanti terus kita latihan Latihannya di sekitar rumah aja sini Lari-lari, kejar-kejaran Terus, apa ya, bonding biar semakin dekat kita kasih makan, kita elus-elus, sudah tadi udah mandi. Nah, nanti saksikan ya kawan-kawan ya gimana serunya latihan bareng sama si Merpati Raksasa JO1 dan JO2. Saksikan, jangan sampai ketinggalan. Dah. ketemu lagi sama aku Fernando di Kaling Coklat nah tadi kalian udah lihat uh, si duo raksasa Joe namanya Jo ya tadi aku mandiin nah sekarang saat, dah sore nih sekarang saatnya untuk latihan jadi kita ada setiap sore itu latihan supaya merpatinya semakin bonding semakin apa ya, semakin ada ikatan jadi itu harus kita latihan latihannya itu apa? kita ajak mainan, kita lulus elus kita ajak lari-lari kita ajak, kasih makan juga ya pasti ya, jadi ayo nonton yuk tapi sebelum sebelum aku melatih si dua raksasa merpati itu aku mau kasih makan dulu nih, kasih makan si komplotan merpati balap atau merpati pos yang biasa bawa kamera kita kasih makan dulu nah ini makanannya itu Aku beras merah ya Beras merah nih. Nah ini lebih mahal daripada beras putih nih Nah Cuman memang Biar dia sehat Karena dia butuh fisik yang kuat Nah ini Ini beras merahnya Banyak ya Nah Nah Ini makanannya beras merah mau aku masukkan bawa ke kandang sana yuk kita lihat ke kandangnya si merpati pos yang bawa kamera yuk sana yuk nah ini sebelum aku kasih makanan si merpatinya aku keluarin dulu biar mereka terbang dulu olahraga dulu jadi nggak langsung dapat makan tapi harus olahraga dulu karena merpati itu kalau jarang terbang jarang olahraga dia gampang sakit gampang mati jadi harus sering kalau ada yang bilang mah jangan sering-sering diterbangin. Padahal merpati harus sering diterbangin supaya dia sehat. Oke, okay, yuk. Oke, okay. ini si merpatinya mau aku keluarin. Nih, lihat ya, mereka tetap bawa beban. Latihan beban. Jadi saat nggak bawa kamera mereka bawa harness dan pemberat. Jadi mereka terbiasa membawa beban. Jadi fisiknya tetap sehat, bugar. Yuk, keluar yuk. Iya, mau aku keluarin ya. Yuk, out. Oh. semua nah nah ini mereka udah di luar semua cuman mereka gak terbang nih harus kita harus kita usir biar dia terbang semua yuk yuk biar dia olahraga nah semua Tuh, muter semua ya. Nah, setelah mereka olahraga keluar, baru kita kasih makanannya. Ini makanannya, nih. kita kasih makanan mereka langsung masuk makan itulah jadi harus tertib burungnya harus tertib nah, dengan tertib seperti itu si burung jadi lebih sehat dan kuat nah ini bosnya masuk nih kalau bosnya masuk dia akan usir semua diusir harus dia dulu yang makan baru yang lain ikut makan ini yang betina dia sukanya makan dedaunan dia nggak langsung masuk jadi dia makan dedaunan Baru nanti masuk kandang Memang dia agak paling jahil ya Oh kalau jalan lucu ya Ini yang betina ini agak ngeyel memang Sana masuk Tuh oh, dia makan daun ya Nah Ini Tuh mereka bawa tas semua tuh Nah ini mau masuk nih Yo masuk masuk masuk Masuk Nah Nah tuh ya Masuk mereka makan semua Nah itu merpati yang tertib terlatih itu seperti itu kawan-kawan. Nah ini aku udah pakai topi biru sama jaket biru. Nah jadi ini untuk melatih merpati yang freefly kita harus pakai namanya pointer karena dia sudah mengenal warnanya biru jadi kita harus melatihnya juga pakai warna biru ini jaket biru, topi biru nah saatnya kita melatih mereka supaya semakin bonding saat kita lempar besok terbang dan tahu kemana harus baliknya ke tuannya pastinya ya kita melatih satu-satu ini makanannya guys ini kira-kira 3 sendok makan wah si Juju udah lapar nih si Juju udah lapar udah lapar nih ini nih lupa sempritannya harus dipakai juga ya nah kita mau ngelatih si Jo yang pakai harness dulu ini karena besok dia ini yang bawa kamera Wah ayo, sabar ya Jo ya nah ini, ini. namanya Jo ini dia sudah pakai harness juga nih pertama saat keluar dilus-lus dulu gini nah dilut-lut, disayang diajak main, nah udah mandi tadi, jadi wangi, seger loh pegang-pegang nih, paruhnya dipegang-pegang gini ya, nah, dia kan benci dipegang gini tapi dia jadi semakin dekat sama kita nah, kalau kita mau ngasih makan dia pakai peluit. gini ini ya jadi dia tahu saat kita peluit itu mau dikasih makan kita kasih makannya gini jadi seolah-olah seolah-olah kita itu adalah induknya jadi dia makan di lolok ke sini nah, nanti dulu jangan langsung kenyang kita ambil ajak mainan biar dia deket sama kita dan yang pasti merpati yang mau dilatih jinak seperti ini itu sudah dipisahkan dari induknya dari umur tujuh hari, guys. Nah. Jadi, dari umur tujuh hari udah kita pisahin. Oke. Terus kita ajak bermain dan kita yang kasih makan. Ayo, nah, ke sana yuk pindah tempat yuk. Ayo, yeah. Ju. aja ajak bermain dia bahkan kita ajak lari-lari juga ayo aku mau dari sana ya kejar aku ayo kejar Joe Joe Joe Joe jo, jo. uh, uh. nah itu ya jadi kita lari-lari juga aduh lari gitu aja mas-masan saya ternyata saya harus lari lucu ya apa-apa dengan bermain begini kita dipaksa untuk olahraga Ya Jo, terang terbang lagi Jo Jo, Jo nah. sekarang makan ya harus disiplin jadi sempritan itu kita kasih makan jadi dia tahu sampai saat kita semprit itu kita kasih makan kalau cuma manggil Jo itu dia cuma datang cuman gak dikasih makan gitu loh ya gimana seru gak seru gak seru toh asik toh sekarang kita kasih makan yang satunya ya ini kita masukkan dulu sekali lagi makan sekali lagi Jo kalau mau makan sekali lagi lari lagi dong kamu lari lagi sama aku, ayo lari lagi yuk kita mau balapan lari sama dia sama si Perpati Langkasa kenceng siapa ayo, coba kejar lagi ya, Tiga, ayo satu, 3, 2, 1, GO co, kejar ternyata cepet aku dia pelan seru ya Jok weh hmm, yuk bakas makan sekarang kita kenyangin ya capek juga ternyata lari lari dua kali gitu aja uh, makan lu banyak bener Jok uh, kenyangin dia ya besar banget ya Sepertinya ya Wah Itu kalau sayap goyang-goyang gitu Berarti dia nyaman Dia suka main bareng Dia happy bermain dengan Aku Nah Sana cu Go nah, Asik ya Masuk lagi cu Masuk Hmm habis Uuuh. perutnya sangat besar ya wah ini banyak sekali nih makanya nih makanya si jo banyak banget nih nanti talinya mengleor-ngleor harus kita rapikan nah, nah ini sudah udah kenyang nih saatnya si jo saatnya si jo masuk kandang ya masuk kandang ya gantian ya, temenmu ya nah oh.. Uh, itu dia udah ming, ingin minta keluar juga itu guys jadi dia minta.. keluar juga mm. ayo sekarang masuk Ejo, kamu sudah selesai Ah, uh, masuk.. sekarang kawannya.. yo. nah.. <l Zelda> dia juga udah nggak sabar nih aku juga lapar, aku juga lapar ini.. aku juga mau makan.. Yo, habis mandi jadinya seger banget ya warnanya bagus ya kakinya ada bulu-bulunya uh keren banget ya, luar biasa ya karena sudah mandi dia jadi seger Yo, makan yuk, makannya loh ku, kita kasih makan dia Yang sekali makan, ya. Habis ini kita ajak lari-lari juga, dia. Hmm. Nah, kita coba balapan lari sama yang ini. Hah, ternyata yang ini kenceng, guys. Dia larinya bisa sama-sama aku. Keren ya, uh. itu namanya drag race kapan-kapan harus kita coba pakai motor aku naik motor dia bisa kejar nggak? ini makan lagi yuk. yo. Ayo. Hmm. makannya banyak kamu terbang nggak sih Jo? yuk go Iya, karena ini dia sendiri dia nggak mau muter-muter dia biasanya harus sama temennya bro? go! apa-apa, ini namanya proses bonding harus dilus-lus pegang-pegang paruhnya ini kepalanya dipegang-pegang gini, dilus-lus dia aslinya, gini ini mangkal tapi dia bahagia, ya yuk lagi yuk yol. nah ini kita mau coba si Joe dibawa sama mas kameramennya aku dari jauh panggil dia jadi dia biar terbang dari jauh oke okay, yuk oke okay, saya bawa muter si Jo ke sisi lain dari pemiliknya ya. dia ada di sana Oke, kalian lihat Apa? ini jarak sekitar 12 meter ya Oke panggil aja panggil Oke, sekian untuk latihan bersama si merpati raksasa. Wah, ini berarti umurnya dua setengah bulan jalan ke tiga bulan besar banget. Besok calon yang bawa kamera, tetapi jenisnya merpati jinak, merpati free fly. Wah, pasti seru banget ya. Oh, nah begitulah caranya nih, tak taruh atas aja. Begitulah caranya bonding. Dengan merpati free fly Jadi kita harus sering ngajak main, ngajak lari Kasih makan Dilus-elus Disiksa-siksa di kita bahasa disiksa itu kita mandiin Dia nggak suka tuh dimandiin Kita mandiin, kita pencet-pencet Itu dia marah Tapi dengan begitu dia jadi Merasa dekat dengan kita Dan kita dianggap induknya, dianggap saudaranya gitu Dadah! sampai ketemu lagi di channel kaleng coklat jangan lupa like dan subscribe ya dah dah yo lari jauh jangan lupa subscribe Mantap, mantap!